Saya mencoba untuk selalu berkabar Tapi kau bikin cinta semakin pudar. Dan saya coba untuk mau bertahan Tapi kau yang patah hubungan di tengah jalan Sesedih inikah sayang Tak kisah cinta Sesakit inikah sayang ku tabur luka di dada Sudah lama-lama Kau usah jaga Tapi orang lain hubungan ini jika kau hanya kasihan satir mau tersiksa biar sudah bodeng dia serela terima luka ini biar saya obat sendiri yeah. Dan hundung air. pun datang kasih hujan Yang dirkunjung redap Sutirakan ada pelangi yang berikan kau Warna indah Sedih yang kau kasih pun silih berganti Dirada henti bahagia perlahan Pudar air mata bercucuran Hati patah teriris peri Biarkan sesembunyi luka yang kau kasih Saobati sendiri dan saat -tobat. Untuk mau kembali karena satra mau jatuh berulang kali Di saat lagi. mentari pagi datang berikan cahaya semasih masih ingat di gala itu Kopu senyum manja hangatnya kopu pelukan waktu itu Buat saya susah lupa dari kopu Bayang semu jika itu kopu bahagia Saya ikhlas dan lepas kita harus kecewa belajar untuk melupakan kau. Itu susah, biarkan semua sahantarkan Kau buah Hagia di dalam doa, ya, zatir kuat bertahan, Tangan mau lanjut hubungan ini. Jika kau hanya kasihan, zatir mau tersiksa, biar sudah. Saya obat sendiri, saya juga sa mau coba untuk selalu Tuh. bertahan, tapi kok bikin cinta semakin pudar, dan saya coba untuk mau bertahan, tapi kok yang Jadi ini kaya sayang Ketir kuat bertahan Melanjut tubuh Obat sendiri, kita juga mau